Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia teman-teman Ngaos, Ngaji Obrolan Zaman Sekarang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersama saya Hasan Mawardi, kita berbincang tentang tema-tema keseharian kita dari perspektif psikologi, pendidikan, dan agama Islam. Pada sesi ini, saya akan melanjutkan tema sebelumnya tentang SOP doa. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan riwayat yang sampai kepada kita, ada tempat-tempat yang mustajab atau tempat-tempat yang utama akan dikabulkannya sebuah doa. Ada juga waktu-waktu khusus yang utama untuk kita berdoa, misalnya. Seperempat terakhir malam hari, ya, menjelang subuh, kemudian me, menjelang maghrib antara asa dan maghrib. Antara maghrib dan isa, ya, kalau bulannya di bulan Ramadan, khususnya di malam Lailatul Qadar itu waktu-waktu utama kita berdoa. Dan dari sisi tempat, misalnya, ya, berdoa di... Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu mustajab untuk berdoa. Karena itu jamaah haji kita ketika melaksanakan haji atau umroh benar-benar memanfaatkan waktu dan tempat untuk terus memanjatkan doa. Ini adalah bagian dari tata cara kita berdoa atau aturan-aturan yang diberlakukan dalam berdoa agar doa kita kabulkan oleh Allah ta'ala Ketika kita mengajukan sebuah permohonan karena doa itu adalah permohonan kita kepada Allah s.w.t saya akan umpamakan dengan sebuah bank Ketika kita datang ke sebuah bank walaupun persyaratan yang kita bawa sudah lengkap ketika kita datang di waktu yang salah Misalnya kita datang ke bank hari minggu ya, Atau kita datang jam 4, jam 5 sore Permohonan kita selengkap apapun berkas yang kita bawa akan ditolak oleh bank Dan jangan mempersalahkan bank karena itu memang bagian dari prosedur kerja mereka Kita yang harus menyesuaikan dengan jam kerja mereka Dan demikian juga Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika beberapa persyaratan tidak lengkap, terus Allah tidak mengabulkan doa kita, itu janganlah marah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang harus kita lakukan adalah memperbaiki etika tata cara menyampaikan sebuah doa. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wastainu bisabri wassalah memohonlah kalian dengan sabar dan sholat. Dalam beberapa riwayat yang masuk dengan sabar di sini adalah puasa. Ya. Atau juga misalnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat lain, Bismillahirohmanirohim, walillahil asmaul husna pada biha. Allah memiliki nama-nama yang baik atau asmaul husna dan Berdoalah kalian dengan asma-asma itu. Ini salah satu trik atau cara berdoa kita menyebut nama-nama Allah, ar Al rozak misalnya ketika kita memohon rizki, ya mukmin, ketika kita ingin mendapatkan keamanan, ya dan asma-asma Allah yang lainnya. Ya. Dalam ayat yang lain juga Allah subhanahu wa taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim wabdahu ilaihil wasilah untuk sampai kepada Allah subhanahu wa taala itu kita diperintahkan untuk mencari wasilah atau tawasul ya salah satunya adalah kita bertawasul dengan asma-asma Allah yang baik nah, ini adalah sebagian dari tata cara kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, sahabat-sahabat Ngaos ngaji obrolan zaman sekarang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menunda pengabulan doa yang kita panjatkan, jangan lantas berburuk sangka kepadanya. Pertama, karena Allah subhanahu wa ta'ala Maha tahu Lebih mengetahui Apa yang terbaik bagi diri kita ya Sehingga Ketika itu tidak baik Atau kurang baik Atau timing yang belum pas Maka Allah akan menunda pengabulan doa itu Atau tidak mengabulkannya sama sekali Yang kedua Pengabulan doa itu murni hak prerogatif Allah Subhanahu s.w.t. Tidak ada pihak manapun yang bisa mengintervensi atau mendikte Allah. Allah mau mengabulkan, itu haknya. Allah mau menolak, itu juga haknya. Kita tidak punya wewenang untuk memaksa Tuhan mengikuti apa yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga, doa adalah perintah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Odooni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku. Aku akan mengabulkan kalian. Perintah itu adalah sebuah kewajiban. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, ketika kita melakukannya, kita akan mendapatkan pahala, terlepas dari dikabulkan atau tidak. Ketika kita berdoa setidaknya kita telah menggugurkan satu kewajiban kita yaitu berdoa dikabulkan atau tidak kita tetap beruntung karena kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala telah menjalankan salah satu perintahnya yaitu berdoa karena itu tidak ada ruginya orang itu berdoa dan kita belajar dari kisah-kisah orang soleh, para nabi, bagaimana mereka konsisten, sabar, istiqomah, penuh keyakinan, ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. E, dalam Surat Al-Imran ayat 38 sampai beberapa ayat setelahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana konsistensi Nabi Zakaria berdoa, memohon keturunan, sehingga akhirnya di usia senja Nabi Zakaria, Allah baru mengabulkan doanya, yaitu dikaruniai Nabi Yahya alaihi masalah wassalam Ini kita harus belajar dari ketabahan kekonsistenan. Nabi Zakaria dalam berdoa Allah subhanahu Wa ta'ala berfirman Hu doa Zakaria robahriana doa ya Nabi Zakaria berdoa kepada Allah subhanahu Wa ta'ala wahai Tuhanku berilah aku karunilah aku keturunan yang baik karena engkau maha pendengar doa ketika doa itu dikabulkan Nabi Zakaria sempat mengatakan, "Bagaimana mungkin di usia uzur sekarang ini, istriku juga sudah tua, akan dikaruniai seorang anak? Waka d'balagonial kibaru wa mro'ati akhir. Bagaimana ini udah tua seperti ini, maka mungkin masih dapat memiliki seorang anak." Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu Maha Kuasa, dan kekuasaannya di luar prediksi kita semua. Jadi, konsisten dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajarlah dari Nabi Zakaria yang dikaruniai anak di usia senjanya. Sahabat-sahabat Ngawas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian untuk sesi ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jika ini bermanfaat tolong share ke teman-teman yang lain yang belum like dan subscribe silahkan like dan subscribe terima kasih atas atensinya walhamdulillahirabbilalamin wa wallahul muwafiq ilaqwamit thoriq wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh